bohongan yang menyadarkan kita akan kebenaran Pablo Picasso Modal terbesar seorang guru adalah ia pernah menjadi anak-anak kenangan yang tersisa saat masih menjadi anak-anak didik itulah yang mestinya selalu dirawat sebab dengan modal itu seorang guru setidaknya dapat memahami posisi dirinya saat ini dan bagaimana ia memandang dan memperlakukan anak didiknya anda tentu masih ingat dengan guru yang galak dan bagaimana perasaan Anda saat guru galak itu masuk kelas Anda Anda juga ingat dengan guru yang sering menyuruh sekretaris Kelas menulis di papan tulis Atau menghabiskan waktu sejam hanya untuk mendiktekan bacaan dan menyuruh siswa mencatatnya Atau guru yang memberi tugas dan kemudian pergi Memberi PR dan tak pernah ditanyakan lagi Juga tentang bagaimana sikap Anda ketika pelajaran terakhir atau pelajaran setelah jam olahraga. Anda mungkin jujur saat mengerjakan ulangan harian dulu. Tapi bagaimana dengan teman-teman Anda? Bagaimana pula perasaan Anda saat mendapatkan nilai yang buruk? Tidak semua rekaman masa lalu saat menjadi siswa dapat kita jaga di kepala. Tetapi kita sepakat, guru yang ramah membuat perasaan kita lebih rileks ketimbang guru yang galak. Mencatat adalah pekerjaan yang membosankan Mendengarkan ceramah lebih dari 30 menit Bisa menjelmakan meja menjadi bantal Dan mendapat hadiah atau apresiasi dari guru Merupakan satu hal yang mengembirakan Sebagai siswa Kita dulu mungkin pernah menjadi pengamat yang lugu dan tukang Menghitung berapa kali sang guru mengucapkan kata oke okay, Jadi Baik Diam Perhatikan Tak hanya itu kita bahkan memperhatikan dan lihai menirukan cara guru kita berjalan, bicara, gaya rambutnya, gaya pakaiannya, dan menirukan posisi mulutnya saat marah. Begitulah, guru memang menjadi pusat perhatian siswa, sementara siswa tidak selalu diperhatikan oleh guru. Mungkin karena jumlah guru selalu lebih sedikit dibanding siswanya. Ya, meski alasan itu juga tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, Menjadi guru adalah anugerah. saya selalu mempercayai itu. Tidak semua orang terpilih menjadi guru. Ketika seorang sudah menjadi guru, itulah takdir mereka. Dan itu mesti disyukuri. Tidak lain dengan menjalankan perannya sebagai guru dengan sepenuh hati. Saat guru mensyukuri anugerah dan menjalani perannya sepenuh hati itulah, ia layak disebut sebagai seniman, tepatnya sang seniman pembelajaran jika seniman lukis menggunakan garis dan warna untuk mengungkapkan perasaan dan gagasannya seniman musik memainkan suara instrumen dan nada juga untuk menyuarakan perasaan hatinya maka seorang guru melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu jika pelaku seni pahat desain sastra dan lainnya menghasilkan produk seni karena telah mencurahkan imajinasi, ekspresi, dan kreativitas mereka dan kemudian mereka disebut seniman Apakah seorang guru yang melakukan hal yang sama tidak bisa disebut seniman juga? Betapa kegiatan pembelajaran juga membutuhkan curahan imajinasi dan kreativitas Seniman mengkomunikasikan idenya kepada publik melalui karya seni Sementara guru mengungkapkan ide dan kreativitasnya dalam kegiatan pembelajaran Juga melalui karya-karya lainnya Hakikatnya sama saja Tak hanya seni, kegiatan pembelajaran juga butuh ilmu Ilmu dan seni mengajar Meski keduanya berbeda Tetapi seakan telah sublim dan sulit untuk dipisahkan satu dan yang lain Kalaupun dapat dibedakan dan dipisah-pisahkan hanya dalam tataran teoritis Tidak ketika keduanya telah dibumikan Secara teori, ilmu mengajar diantaranya meliputi ilmu pedagogik Psikologi pendidikan, didaktik, dan metodik Dihasilkan melalui metode ilmiah Dan dijadikan teori pendidikan dan pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Sementara seni mengajar adalah pelibatan kreativitas Intuisi, imajinasi penghayatan, emosi, dan juga improvisasi dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tanpa seni akan kental nuansa formalnya, penuh tuntutan, kering, dan bisa saja hambar dan hampa makna. Seni pembelajaran mencarikan nuansa formal pembelajaran dan menjadikannya rileks dan gembira, baik dari sisi guru maupun siswa. Sebaliknya, mengajar tanpa penguasaan materi juga teknologi dan pemahaman akan psikologi peserta didik dan hanya mengandalkan jiwa seni pendidik akan terkesan asal-asalan Ilmu mengajar penting sebagai landasan bagi guru untuk mengkreasikan pembelajaran Agaknya kita sudah mendapatkan titik terang sepakat bahwa guru yang baik adalah juga seorang seniman Hanya saja, bidang garapannya yang khusus yakni membentuk dan menggembleng mental dan mengubah perilaku manusia dan bukan menciptakan produk material itulah yang kemudian membuat profesi guru berbeda dengan pekerja seni pada umumnya saya kira hal ini tidak terlalu penting diributkan namun sebagaimana kita tahu julukan seniman yang disandang oleh seorang guru tidak serta-merta menyertainya Melainkan akibat dari perilaku atau kegiatannya Tidak semua yang mengaku seniman adalah benar-benar seniman Tidak semua yang mengajar di sekolah layak disebut guru Mungkin saja ia hanya sok guru Guru kebetulan dan belum guru betulan Hakikat seorang guru sama halnya dengan hakikat seniman Ada pada apa yang ia berbuat dan lakukan Bukan berdasarkan S.K atau membayat diri mereka sendiri